Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Holomest Studio. Holomest Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Telah hadir bersama kita Ibu Saron Kurniawati Yefta. Ibu Saron banyak banget nih pengalamannya di bidang IT dan beliau itu profesional banget ya. Yang pernah kerja bareng dengan Ibu Saron pasti tahu banget nih. Halo Ibu Saron, senang banget nih Ibu mampir di Holomest Studio. Apa, Bu, kesibukannya sekarang, Bu? Um, masih di Rallali, ngurusin produk. Wah, sekarang sebagai CTS sama Technical Program Manager ya, Bu, di Rallali.com-nya? Um, sebetulnya mulai awal tahun, ada perubahan role, yaitu uh, sekarang Product Operation and Implementation Manager untuk uh, seluruh produk yang ada di Rallali. Wow. Gitu, ya. Besaran ini sesuatu yang membanggakan lo buat Meli bisa menghadirkan Ibu sharing uh, menginspirasi kita-kita di sini. Bu, kalau dengar kalimat passion is energy terus life with passion. Nah, saya itu ingatnya Ibu ya, passionnya Ibu di bidang IT dan gimana Bu pandangannya tentang passion ini? Hmm. Ya, passion memang sesuatu yang penting ya. Kalau kalau kita baca di di berbagai Literatur atau apapun gitu Passion memang selalu dibilang Oh ya find your passion uh, Apa segala gitu ya uh, Saya setuju dengan itu Tapi uh, ada satu yang menurut saya itu akan Lebih daripada passionnya Yaitu finding our mission itu sebetulnya apa Gitu Itu hmm. itu yang buat saya akan uh, lebih mempengaruhi, maksudnya karena saya sudah mulai menua nih ya. <laughs> jadi, jadi uh, saya sering kali mikir-mikir gitu ya, apakah betul-betul uh, passion ini yang yang yang yang memang uh, ngaruh gitu buat semuanya gitu. Tapi uh, setelah banyak merenung, mengalami semua yang ada gitu ya, saya pikir mungkin lebih penting itu. Uh, find your mission itu sebetulnya apa sih gitu. Wah, ngintip dong, Bu, mission Bu. <laughs> <laughs> iya, mission saya saya pikir um, uh, memang ini ini bisa bisa orang bilang interchangeable with passion gitu ya. Jadi, mission saya itu adalah kalau saya ada di manapun, ada di uh, tempat manapun itu uh, ada something yang misalnya Uh, proses atau sesuatu yang perlu improvement itu bisa terjadi perbaikan atau uh, misalnya suasananya jadi jadi tidak tidak apa ya jadi tidak penuh pertengkaran gitu ya saya sebetulnya orang yang paling gak tahan gitu ya kalau ada ada yang panas gitu gitu jadi uh, bagaimana caranya supaya uh, saya ada dimanapun, di situ uh, adem ayam gitu ya. Bisa, semuanya sama-sama bisa kerja dengan nyaman atau uh, bisa sama-sama enak gitu. Wah, gitu. mantap, Bu. Kalau keahliannya kan di bidang IT ya, Bu. Ini hmm. berawal dari apa, Bu, kecintaan di bidang IT-nya? Ada kisah nggak, Bu? Itu IT itu bukan cinta awal saya. Sebetulnya, kecemplung boleh dibilang Iya, jadi uh, waktu masuk kuliah IT itu itu Saya masuk kuliah IT karena uh, setelah saya ingat-ingat Karena saya orangnya males sebetulnya gitu Jadi um, ada yang universitas waktu itu menawarkan beasiswa, beasiswa Penuh uh, selama satu semester waktu itu, ya. Uh, jadi, nggak usah bayar apapun, nggak usah tes, nggak usah uh, apa. Based on uh, nilai saya aja, semuanya itu uh, free for one semester gitu. Jadi, saya pikir waktu itu, uh, iya, ya, nggak, nggak susah-susah, udah deh gitu. Jadi, uh, waktu itu bukan UTBK atau SBMPTN PTN, ya, namanya. Namanya dulu apa ya, uh, itu untuk ujian masuk universitas negeri itu saya tetap daftar karena waktu itu sudah terlanjur daftar gitu ya, tapi uh, ya, ya datang tes seenaknya aja gitu karena emang gak niatnya masuk ke universitas negeri. Jadi uh, karena saya tahu, oh saya nanti mau masuknya di sana ya, sudahlah oh sudah terlanjur daftar universitas negeri ya tes ya tes aja gitu tapi bukan bukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh itu sebetulnya karena karena kemalasan saya aja gitu. Jadi uh, awalnya masuknya seperti itu. Nah, waktu kuliah itu saya juga nggak enggak enggak merasa cinta-cinta banget ya sama IT sebetulnya gitu karena uh, saya tuh kan angkatan 95. Jadi waktu itu eh uh, kalau komputer itu punya komputer yang memorinya empat empat mega aja itu sudah gede loh yeah. gitu bayangkan gitu ya bayangkan jadi internet itu waktu itu masih pakai uh, apa Telkomsel instan namanya gitu uh, dan nggak semua orang itu punya privilege untuk itu gitu jadi Uh, saya masuk ke satu teknologi yang baru waktu itu uh, sesuatu yang orang belum banyak tahu gitu ya jadi uh, itu yang bikin excited gitu ya Oh lihat sesuatu yang baru gitu pada dasarnya saya ini memang orangnya senang belajar jadi Oh ada ini apaan sih gitu Oh belajar Oh ini apaan sih belajar kayak gitu-gitu Nah Uh, even waktu semester 1 saya tuh shock sebetulnya gitu karena uh, sebelum-sebelumnya kan dari saya sekolah SD sampai SMA gitu tuh uh, ranking tuh selalu antara 1 sampai tiga gitu, tidak pernah lewat dari lewat dari tiga gitu. Jadi saya uh, rasanya seperti ah, biasa aja nggak usah belajar atau gimana yang kayak gitu-gitulah gitu. Nah even beberapa temen juga minta diajarin beberapa mata kuliah waktu saya baru pertama masuk ke kuliah itu gitu ya tapi um, kesombongan itu tuh uh, ya mungkin memang bagus ya caranya Tuhan itu memproses kita gitu ya saya uh, IPK pertama saya itu walaupun masih bagus gitu ya tapi ada nya satu itu bikin saya syok sekali gitu itu Uh, apa ya oh, luar biasa syoknya gitu padahal di mata kuliah itu ada temen yang minta diajarin juga malah dianya dapet B saya dap bisa dapet D udah semester 1 itu pertama kali, aduh kenapa ya apakah memang aku segoblok ini ya gitu gitu <laughs> walaupun sebetulnya D nya cuma satu loh ya yang lainnya nilainya bagus tapi buat saya yang waktu itu sudah terbiasa bahwa Uh, saya itu uh, ranking sekolah gitu tuh, ini kok, kok kayaknya memang sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Jadinya ya akhirnya mulai sadar, nggak boleh sombong sembung gitu. Terus mulai memang belajar sungguh-sungguh gitu. Itu sih. Terus um, waktu sampai saya lulus, karena yang saya ambil tuh teknik informatika, uh, Programming itu enggak jadi passion saya juga, kalau tadi Meli bilang salah fashion ya gitu. Programming itu enggak jadi passion saya gitu Tapi uh, waktu dulu kuliah itu, ada satu mata kuliah yang menurut saya uh, Ini something yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut gitu Yaitu mata kuliahnya dulu namanya human-computer interaction Hmm. gitu. Nah waktu itu masih early banget nggak, nggak seperti sekarang ya kalau kalau saya lihat materi-materi human computer interaction zaman sekarang itu udah udah beda dari dari yang dulu gitu ya. Tapi saya sudah mulai tertarik bahwa oh saya rasanya lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Tapi hmm. saya ini ada di bidang teknologi apa sih yang yang bisa dikontribusikan supaya Uh, bagaimana semuanya bisa berinteraksi dengan baik Hal-hal uh, yang ada di kehidupan kita bisa terbantu Itu gimana caranya nah, Itu uh, something yang menarik gitu Buat saya waktu itu Akhirnya waktu S2-nya ambil sistem informasi kan Nah itu uh, sudah lebih Sayangnya rasa oh kayaknya ini memang lebih Lebih pas di sini gitu Karena sisi Sisi uh, manajerialnya lebih ada gitu. Jadi uh, walaupun saya orang IT, saya lebih suka apa ya. Walaupun bukan, saya nggak suka kalau rame-rame gitu ya. Banyak banyak orang atau apa gitu. Tapi uh, saya juga bukan orang yang suka, yang heboh-heboh gitu. Jadi, jadi mungkin dunia komputer ini bisa mengakomodate. Uh, tipikal sayang seperti itu gitu mau di belakang komputer bisa tapi ini bisa mengkontribusikan sesuatu buat buat orang buat orang yang memang uh, kalau tanya passionnya yaitu tentang orang gitu that's why yang linking saya saya tulisnya uh, human enthusiast aku enthusiastic about uh, everything human gitu tentang hal-hal manusia fenomena fenomena jadi ini Sebetulnya mungkin orang mau masuk psikologi batal gitu ya Karena dulu saya mau masuk psikologi enggak boleh sama papi gitu ya Karena kondisi zaman dulu tuh orang tua kan bilangnya Mau masuk kayak gitu tuh nanti mau jadi apa kayak gitu Enggak seperti sekarang gitu Bidang psikologi itu sudah berkembang pesat dan orang sudah jauh lebih aware mengenai itu Mantep banget Ibu <laughs> Saran ini sangat menginspirasi, baik banget dan tegas tapi nggak nyeremin ya teman-teman. Kalau yang kenal dengan Busaran, benar-benar uh, saya sebutnya passionate leader, tapi benar saya setuju. Nah resepnya apa nih Bu? Bawaannya tuh adem kalau cerita dengan Ibu ya, seperti tadi uh, kita sudah dengan cerita Busaran, senang gitu jadi dengan ceritanya dan Ibu Busaran dimanapun uh, hatinya tuh pengen berkontribusi gitu Bu. Apa nih Bu resep-resepnya? Resepnya. resepnya. Hmm. Uh, kalau ditanya resep mungkin saya nggak punya resep yang yang yang beneran resep gitu ya gitu yang saya rasa saya lakukan selama ini itu adalah uh, apa yang saya belajar apa yang saya ketahui tentang eh uh, orang gitu ya, terus uh, bagaimana sebetulnya kita berinteraksi dengan orang lain itu uh, saya pelajari dari kitab suci gitu ya um, karena kalau, kalau kita belajar itu banyak kan yang dipelajari gitu ya nah daripada information overload kita lihat hal yang uh, prinsip itu apa sih gitu Salah satu hal yang prinsip itu adalah perlakukan uh, orang lain seperti kamu kepingin diperlakukan ya enggak gitu jadi uh, saya rasa saya banyak mm, berusaha menempatkan kalau saya ada di sisi orang lain itu seperti apa gitu jadi sama misalnya misalnya saya jadi atasan terus uh, ada Uh, bawahan saya gitu ya kalau misalnya saya minta sesuatu atau uh, mengajari sesuatu atau uh, expect something ke dia gitu ya nah saya akan juga mikir juga kira-kira kalau saya ada di posisi dia apa gitu nah kalau di di apa uh, di sebetulnya enggak ada bedanya baik di kantor maupun di keluarga atau kalau di misalnya di di uh, sebelumnya waktu sebelum saya ada di kantor awali masih di mahasiswa gitu ya nah itu dulu-dulu um, saya rasa saya lebih dimen orangnya lebih dimen gitu ya mungkin mahasiswa-mahasiswa uh, bimbingan saya pernah merasakan gitu bahwa Uh, palingnya saya itu punya standar yang yang menurut saya biasa. This is my normal gitu ya. Tapi uh, buat sebagian besar orang itu adalah standar yang ternyata cukup tinggi gitu. Jadi um, apa rasanya katal gitu saya kalau misalnya ini enggak benar atau apa gitu. Nah tapi uh, kalau misalnya orang yang berhadapan dengan dengan saya itu sama-sama mau belajar gitu ya itu itu akan meng-ignite saya untuk uh, ayo ayo ini this is our project together gitu, we can do it together gitu selalu seperti itu jadi kayaknya nggak ada nggak ada resep yang yang bahwa ini kayak gini harus harus seperti ini gitu tapi Uh, saya cuma belajar gitu ya dan saya rasa semakin bertambahnya umur itu semakin kerasa gitu ya bahwa uh, kita cuma mengingat that one principle aja uh, lakukan seperti yang orang lain kepingin kamu lakukan itu ya um, akan membawa sesuatu yang yang yang baik gitu saya pernah baca ada satu buku mengenai uh, culture gitu ya bahwa salah satu resepnya untuk uh, leader itu adalah being being vulnerable gitu hmm. being vulnerable gitu kan kadang kita sebagai leader suka gengsi gitu ya uh, kalau kelihatan kita vulnerable atau apa gitu atau di rumah juga demikian gitu ya nah tapi Memang vulnerability ini adalah something yang menurut saya uh, Ya benar memang uh, kita being vulnerable itu akan akan bikin suasana di tim cair Akan bikin uh, orang bisa lebih terbuka sama kita gitu Karena merasa tidak perlu nutup-nutupi gitu ya uh, Kita sama-sama oke okay, gitu terbuka gitu Tapi tetap kita perlu tahu batas-batasnya gitu. Sama seperti kalau di keluarga misalnya anak kita masih kecil gitu ya. Terus kita punya satu beban atau apapun gitu. Nah, itu kan kita tidak literally langsung bilang bahwa mami itu lagi sedih, mami ngerasain apa gitu. Ini rasanya enggak tahan banget gitu. Itu kan kita uh, open gitu being vulnerable tapi keterlaluan gitu ya belum tentu itu anak bisa menanggungnya gitu jadi kalau di tim juga sama boleh being vulnerable tapi ya um, yang enggak semuanya enggak literal seperti itu kita harus bisa mengukur uh, orang yang kita ajak bicara ini itu sebetulnya itu uh, levelnya sampai di mana. Gitu. apa yang bisa mereka terima gitu apa yang yang saat itu jadi levelnya mereka gitu supaya nggak uh, jadi beban juga kalau misalnya anak kecil uh, tahu beban orang tuanya dengan detail gitu dia mungkin nanti jadi dewasa sebelum waktunya ya enggak hmm. terus punya beban tertentu yang yang ternyata lebih berat dari yang bisa dia tanggung untuk umur segitu gitu nah ini di tim juga sama sih lihat lihat Uh, seperti apa, um, apa dia sampai saat itu maturity dari dari tim atau tim member itu sampai seberapa gitu hal yang paling saya suka dari scrum ini uh, scrum itu salah satu uh, agile framework ya yang uh, saya suka dari pertama jadi uh, saya engage dengan Scrum itu sudah dari mungkin 2011, sekitar 2011 gitu ya. Itu uh, Waktu itu Scrum belum, belum banyak kedengeran di Indonesia seperti saat ini gitu ya. Dan salah satu uh, apa event Scrum yang awal-awal itu Scrum di Asia itu pertama kali dijalankan di Bandung. Hmm. Waktu itu di kampus. Yeah. Ya, dan mendatangkan uh, bukan mendatangkan secara langsung, tapi mendatangkan Ken Swaber uh, Penemunya secara online waktu itu pertama kali itu di Bandung. Nah, uh, salah satu hal yang paling saya suka dari Scrum itu adalah mengenai servant leadership gitu ya, karena uh, ya belakangan ini itu itu terus terus jadi hype gitu, tapi dari pertama saya kenal Scrum itu servant leadership itu something yang yang oh ya yeah, ini sesuai dengan apa yang saya percayai apa yang saya uh, mau jalani gitu. Jadi um, waktu ada tentang Scrum wah dia ada mengenai servant leadership wah ini udah cocok banget nih gitu. Gitu jadi. Uh, di, di yang sekarang ini atau dimanapun saya ada di dalam tim gitu ya Jadi walaupun misalnya tim itu tidak mengklaim bahwa uh, we are doing scrum atau apa gitu Tapi prinsip-prinsipnya itu kita uh, ambil mana yang kita bisa jalankan untuk mencapai agility apa hal-hal itu, Bu, yang bikin jadi profesional, Ibu? Kan ada banyak proyek juga yang dikelola, kolaborasi dengan tim. Hal-hal itu yang uh, menyebabkan, Ibu pro banget lah, gitu ya. Kami hmm. menilainya uh, profesional ketika kerja bareng dengan Ibu. Value-value um, yang ada di Scrum. Ya, yep, kalau saya pilih kembali betul itu mendukung hal itu gitu. Tapi uh, hal yang saya rasa memang jadi bawaan saya itu adalah uh, kalau pada saat saya sudah in into something gitu, oh ya aku setuju untuk mengerjakan ini, saya punya komit untuk itu gitu bahwa ini harus jadi sesuatu yang berhasil gitu. Itu tuh sebetulnya seperti seperti apa ya pedang bermata dua gitu ya sebetulnya karena gini kalau kamu strive for excellence in everything that you do gitu uh, di satu sisi itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik mungkin orang yang bekerja bersama kamu bisa merasakan bahwa kamu itu memang sungguhan untuk mengerjakan ini gitu tapi di sisi lain kalau kita nggak hati-hati dan itu juga pernah saya alami itu bikin jadi kitanya stres sendiri gitu. Kalau ada something yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita expect, maksudnya oh aku sudah mengerjakan ini dengan dengan begitu kerasnya gitu, tapi kok hasilnya begitu gitu ya tidak sesuai expected gitu. Jadi di dalam perjalanan itu saya menemukan bahwa ternyata saya ini easily easily distracted ya atau sangat gampang kecewa juga kalau ada sesuatu yang tidak berjalan according to plan gitu. Um, Atasinya ya. gimana bu? Kalau supaya nah. ngalami itu, supaya cepat bangkit lagi, cepat move on lagi bu? Cepat move on ya, uh, pasrah. Ah. Jadi ini adalah Project atau pekerjaan yang dipercayakan kepada saya, tapi Uh, apapun yang terjadi di sini, apapun yang ada di sini itu itu bukan saya, hmm. gitu, gitu. Jadi ada something bigger, ada ada Tuhan, ada ada banyak faktor yang kita ndak tahu, gitu ya. Uh, bagian kita mengerti bagian kita ya. Saya pikir itu lebih lebih pas untuk untuk kita taruh, gitu, karena banyak hal yang di luar kontrol kita itu if we try to control everything itu nanti capek sendiri gitu-gitu jadi saya pernah ngalami juga ada project yang apa project software yang uh, saking ngerasa memilikinya sudah terlalu besar gitu ya jadi kalau orang ngomong tentang hal yang jelek mengenai itu, itu saya sakit banget gitu, itu tapi ya kembali merefleksikan lagi dari semuanya itu kenapa ya nggak boleh sakit hati gitu, nah ini mungkin salah satu, salah satu resep atau apa ya, mungkin resep juga ya iya gitu ada salah satu buku yang juga selalu saya ingat sampai sekarang, itu mengenai kuasa pengampunan, The Power of Forgiveness, gitu ya. Nah, itu uh, bisa kita terapkan in everything, gitu ya. Jadi, bukan cuma di hidup kita sehari-hari aja, gitu ya. Jangan, jangan sampai kita uh, ternyata menyimpan sesuatu yang pahit tentang sesuatu, gitu ya. Atau Uh, luka mengenai sesuatu kayak tadi software-software yang proyeknya saya kerjakan dibilang jelek sama orang atau apa gitu uh, gitu nah, tapi kita uh, waktu kita belajar mengampuni for everything itu tuh akan lebih uh, lebih enteng dan dan membuka jalan untuk banyak hal gitu jadi saya itu terbiasa untuk misalnya ada ada atasan yang yang kurang oke okay gitu ya ya saya cuma bilang Oh ya aku melepaskan pengampunan untuk hal yang enggak enak yang dia yang yang dia lakukan yang yang saya rasakan gitu mungkin aja kan di sisi lain dia itu enggak merasa ya kalau dia membuat saya sakit atau apapun gitu jadi uh, di dalam langkah demi langkah itu saya cuma menjaga supaya jangan sampai ada ada yang apa ya ada rasa sakit yang saya simpan baik itu uh, pekerjaan hal, hal pekerjaannya atau misalnya atasan atau teman kerja atau bawahan atau orang-orang di rumah atau apapun gitu itu itu bikin bikin hidup enteng lah ya gitu gitu ya, Bu kalau tentang kolaborasi ya Bu kadang-kadang hmm. kan di kita ngomong kuliah, ada tugas yang nggak sendirian, kerja kelompok seperti itu. Hmm. Nah, itu kan mulai kelihatan tuh siapa yang uh, sifatnya begini begitu. Nah, gimana bu supaya di macam-macam karakter itu kita tetap bisa jadi great leader? Hmm. Oke, okay. pertama punya kesempatan untuk bisa bekerja di dalam tim. Itu adalah pengalaman yang harus kita grab. Jadi, uh, jangan melihatnya dari sisi uh, ini. Uh, dapat tugas begini lagi, suruh begini lagi, bekerja sama orang yang begini begitu, gitu ya. Nah, itu uh, jangan dilihat dari sisi itunya, tapi. Kita lihat dari pengalaman apa yang bisa saya dapatkan dari kolaborasi seperti ini gitu karena kita memang hidup tidak sendiri kan ya pasti kita belajar bagaimana berinteraksi dengan, dengan orang yang berbagai macam gitu. Nah kalau menghadapi yang yang susah-susah ya itu tadi saya cuma yang pertama kalau saya ada di sisi dia gimana ya gitu kadang kala ada orang yang bertingkah yang sulit menurut kita ya. Ini orangnya kok gini banget gitu ya. Nah tapi kalau kita mau meluangkan waktu lebih banyak sedikit untuk mencari tahu kenapa sih kok dia bisa begitu mm. gitu. Atau kalau kita nggak punya waktu ini tips saya ya doakan saja gitu yang penting di, di bagian yang kita ini nggak nggak nggak jadi sakit karena hal itu gitu itu ke, uh, kalau kita lihat dari apa ya dari semua yang kita jalani sehari-hari sebetulnya itu ada banyak hal yang yang bikin kita sakit gitu yang yang kita nggak mungkin nggak aware nggak lepaskan gitu nah itu kalau kita lebih uh, aware akan hal itu itu menurut saya banyak membantu untuk berinteraksi dengan berbagai macam orang dan menghadapi berbagai situasi gitu. Kalau kalau pakai istilah sekarang itu kan ngapa-ngapain orang sekarang tuh ngomongnya tentang healing gitu ya, terus tentang mindfulness kayak gitu. Nah, saya nggak kenal istilah-istilah itu sebelum sebelumnya gitu. Yang saya tahu cuma cuma ya orang lain. Baiknya diperlakukan seperti apa, seperti saya ingin diperlakukan gitu dan yang satu lagi nggak nyimpan-nyimpan gitu, itu aja. Ada tips belajar nggak Bu supaya ya makin banyak pengalaman, meningkatkan keahlian kita, expert di bidangnya, dan ya kalau sekarang kan trennya mesin nih Bu. Supaya hmm. kita si manusia-manusia ini tuh ya nggak begitu kalah lah dengan mesin. Ada tips belajarnya nggak Bu? Hmm satu hal yang saya rasa uh, mesin tidak bisa lakukan itu adalah uh, rasa ya, hmm. oh, ya dan kemudian um, menyesuaikan dengan dengan apa ya emosi yang yang yang ada gitu manusia bagaimanapun itu punya getaran atau punya punya punya apa ya rasa tertentu yang bisa juga dirasakan oleh yang yang lain gitu dan itu tidak tergantikan oleh mesin gitu jadi uh, kalau masalah belajar setiap orang bagiannya beda beda menurut saya gitu kebetulan saya orangnya suka belajar macam macam gitu tapi itu membuat saya ada di sisi kalau orang sekarang bilang kamu generalis gitu. belajar macam-macam gitu tapi yang dalam banget itu enggak ada gitu tapi kalau suruh ngerjain yang overall bisa gitu tapi ada orang yang memang bagiannya coding terus misalnya gitu Nah sekarang saya rasa perusahaan sudah mulai lebih menyadari akan hal itu ya. Jadi misalnya kita memang mau mengambil karir sebagai uh, developer, sebagai coder, sebagai programmer gitu. Itu dimungkinkan untuk kita sampai tua pun jadi programmer gitu. Itu uh, programmer yang uh, doing his art gitu ya. Yang um, dengan Passionate memang menghasilkan kode-kode Yang berkualitas, kayak gitu Gitu, tidak perlu terus Terus uh, Oh ini harus jadi uh, Manager atau yang Memanage sesuatu gitu Itu banyak kok Company-company uh, yang uh, Programmernya tuh Gajinya lebih besar dari Engineering managernya Gitu, jadi uh, mereka Memang membagi Membagi semacam track gitu ya bahwa oh ini memang yang sampai ke menjadi principal programmer gitu Tapi ada juga yang memang passionnya untuk mengelola itu gitu Kalau orang yang memang yang ngoding terus suruh mengelola tim gitu Itu itu udah kepusingan tersendiri buat dia gitu Yang nggak perlu untuk untuk jadi orang lain ya Memang Uh, passionnya di situ, terus dia sukanya di situ ya sudah, gitu. Masing-masing harus tahu porsinya sendiri, ngukur diri sendiri juga ya Bu ya. Hmm, iya. Bu, ada pengalaman menarik nggak Bu selama bergerak di bidang IT ini yang mungkin nggak terlupakan dan bisa menginspirasi anak muda supaya tetap di bidang IT ya? <tuh> ya, supaya tetap di bidang IT ya. Uh, kalau saya harus milih ya. Uh, terlalu banyak hal yang saya alami itu susah dilupakan dan semuanya itu contributed ah. untuk jadi saya sekarang ini gitu um, tapi hal-hal yang saya rasa benar-benar hmm, nggak -benar terlupakan uh, terlalu banyak milik du <laughs> endonnya Do mungkin bu, <laughs> <laughs> Apa yeah. yang boleh dan tidak boleh supaya kita awet gitu bu mencintainya. <laughs> um, pada saat kamu sudah tahu kamu itu uh, ditempatkan di satu tempat gitu, ya yang jelas du, ya tadi kalau kita tahu. Purpose kita apa mission kita untuk ada di suatu tempat itu apa ya dimanapun kita ditempatkan dalam hal ini misalnya sedang ada di bidang IT ya kita lakukan sebaik-baiknya gitu enggak enggak apa ya enggak kebanyakan ngeluh muluk gitu ya ya yang nya itu eh, selalu merasa menjadi victim itu menurut saya bahaya hmm. gitu karena eh, mau di bidang IT mau nggak di bidang IT pun gitu ya kalau kita pada saat mengerjakan sesuatu rasanya aduh akunya orang paling nggak bisa atau kenapa aku harus ada di sini gitu gitu ya itu akan bikin kita aduh nggak jadi nggak jadi ngapa-ngapain akhirnya gitu Senang banget nih, bisa dapat banyak insight dari Bu Saran. Sekarang bukan finding your passion, tapi finding your mission ya teman-teman. Dimanapun teman-teman ditempatkan bisa berkontribusi. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan Bu, buat generasi muda seperti kita untuk, terutama wanita Bu, di Indonesia supaya bisa terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Iya. Nah, kalau di bidang IT khususnya tuh ya, uh, sampai sekarang, perempuannya itu relatif sedikit gitu nah saya pesankan untuk perempuan-perempuan yang ada dimanapun itu bahwa bidang IT ini bukan bukan spesifik untuk laki-laki atau laki-laki bakal bisa gitu ya kayak sebelumnya misalnya orang, si sob gitu ya yang, yang di layarnya itu Uh, semuanya konsol kayak gitu gitu tuh uh, bayangan kita cocoknya itu cowok gitu enggak juga saya lihat cewek-cewek hmm. juga juga oke okay melakukan hal itu gitu jadi uh, jangan takut kalau memang misalnya kita ini uh, suka dan ada sesuatu yang yang kita tahu oh kita punya sesuatu yang bisa dikontribusikan di situ why not gitu jadi um, saya rasa perkembangan di dunia ini juga sudah lebih sudah lebih ya hal-hal tersebut. Jadi sebagai perempuan kita bisa sejajar, kita bisa melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan, laki-laki. Bahkan menurut saya perempuan itu punya kekuatan yang seringkali tidak dimiliki laki-laki. ya. Mungkin karena bawaannya perempuan itu agak, agak suka mengurus, juga gitu ya, cara approach-nya juga berbeda dengan laki-laki. Nah, itu mungkin sesuatu yang yang bisa diterapkan. Uh, Jadi, kita tetap menjadi diri kita sendiri, hmm. gitu. Dan itu uh, bisa menjadi hal yang menguntungkan buat tim. Kayak mungkin cewek-cewek lebih cerewet gitu ya, atau lebih lebih cerewet dalam hal teliti misalnya, gitu, daripada rekan laki-laki, nah ini bisa bisa berguna juga buat tim, gitu terima kasih banyak Bu Saron, semoga obrolan kita bisa memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya, sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Kalau Men Studio semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya terima kasih Bu Saron ya